Halo cumi-cumi, Hari ini gue seneng banget karena mau ketemu temen gue dari Austria Beliau ini juga salah satu anggota dari Kompakers Eropa Gue dulu juga anggota Kompakers Eropa Cuma sekarang gue gak ikutan lagi Karena udah hari ini gue mau tunjukin kalian alat transportasi publik yang ada di Firenze Jadi kalian bisa ngerti Dan bagaimana caranya, oke? Okay? Tungguin terus dan saksikan terus video gue nah sekarang gue mau naik bus dan kita harus datengin perhentiannya dulu nih perhentiannya di sini Tuh, datang kan kita mau jalan ke situ sekarang <SILENCIO> gue sebenarnya Kalian mau jemput teman gue itu di airport. Nah, ini dia ada sini. Mana ya? Kok belum keluar? Nanti keluar. Tuh dia gue mesti tunggu 13 menit. Oke. Okay. Ya, sambil nungguin, kadem dulu 13 menit. lumayan lama nih ya. Karena kelamaan, 13 menit, gue ganti ke tempat lain Di sini Di Fermata Rodolico Disitu dia bilang 2 menit lagi Jadi mending gue kesini aja sambil nungguin busnya lewat nah. Ah, akhirnya gue keluar juga, ampun dah sesak nafas bu, di dalam kan gak bisa lepas masker, ini lah, nah ini gue akan naik itu juga, namanya tram. Ini dia tujuan ke airport, Feretola Feretola itu airport yang di Firenze uh, cumi asam, oh. Nah di sini kamu harus validasi ini nih, ini ke sini. Tapi karena gue udah divalidasi, jadi nggak perlu lagi. Mau cari teman gue? Dia lagi berhenti di mana, ya? Airportnya Firenze itu kecil banget. Udah begede Bekasi daripada airport. <laughs> eh enggak, lebih gede Soekarno Hatta daripada airport sini. teman gua sama suaminya. Selamat siang, buon giorno. <laughs> Ini dia, Bu Orang Austria. Iya. Enggak takut Covid? Ya, sehat, saya sehat. Enggak, biasa kan ada orang. Halo, Bu. Bum, ah, bapak uh, A ya, ah, Oh lagi? Iya uh, lagi tiga kali. Oh tiga kali? <laughs> tiga kali buat orang cantik <laughs> gubrak. Eh, si, si gubrak Si Bapak ya. bisa bahasa Indonesia? Eh, sedikit, sedikit Oh my goodness Saya orang tingkat Oh dikit. pasti, pasti ya. kelihatan <laughs> Kita naik taksi aja yuk <laughs> Boleh Nih dia, habis ini kita naik taksi Pilih yang mana? Oh yang paling depan, yuk kita kesana Cukup tinggal masuk aja nggak nih si menir kan bisa masuk kan? Bu. Bu. Bu. Bu di depan satu bisa nggak ya? Oh aku juga bisa di depan. Di depan? Oh so no solo dietro mau beren? Semuanya di di prego prego silakan. Silakan duluan ya. Oke. Okay. Terima ya. Oh masuk sini no, terima kasih. sudah di kita. sudah di taxi kita. halo. halo. halo. <laughs> Ibu terima kasih ya sudah dijemput. <tuh> <terima>. Ini <tuh> Yang dia izin, boleh gak? si bukan. Taksinya pulang balik. Itu si... itu apanya? Mbah Google, bukan GPS-nya. GPS-nya enggak mau. Gak Ini dia yang berbicara, dari Via Europa Si, si, si, si. Pasar Biale Europa Tapi dari sana, dari direkterannya Ini dia, Oke okay. okay. si. <laughs> nggak dia Dia kayaknya kurang yakin uh, surganya itu dimana, jadi dia Oh yang deket Biale Europa ya gitu Iya, iya, yeah, yeah, yeah, benar oh. Cuma yang bahasa Inggrisnya masih kecampur Itali Jadi kayak misalnya ngomong first gitu ya Dia ngomongnya fierce Oke, <tuh> oke okay. okay. Ciao, buonasera, ciao dia sayur-sayuran dari temen gue Ada kacang panjang Labu siem Pare Laos, ya ampun gue dikasih lagi ke Laos Ada sereh Ada kunyit Terus ini nangka <gaduh> Gede banget gilingan Atau sudah cabe Cabainya banyak banget Ya ampun, cabe hijau lagi Enak kaca bijo wow. Aku suka kaca bijo daripada cabai merah Langkap mm, Enak, <laughs> <laughs> enak. <laughs> Itu dia Pemanasan Sama bu Le dan pak Le Yang kocak banget Kalian ikutin terus ya Video gue selanjutnya di part 2 Oke okay, <laughs> jangan lupa subscribe Like dan komen Apresto...